bekas ini untuk menghindari rasa sakit dari tekanan tali ini untuk selangnya admin menggunakan ban bekas ini baik sekali bagi pemula apabila ingin mempunyai tangki kocor Namun yang gratis-gratis gitu ya. Seperti ini, ini ke bagian tanamannya nanti ada pada ujung ini. Nah, jadi nanti kita untuk melakukan pemupukannya, ini di kita aplikasikan seperti ini ya, set gitu ya cukup sederhana dan ini efektif untuk e, melakukan pemupukan kocor namun nanti apabila seperti ini tanpa keran di sambung keran juga sebenarnya baik cuman admin nggak mau ribet ya admin lipat saja ini karena ini karet ya ini dilipat saat kita melakukan pengisian atau saat kita penyetopan dalam pengaplikasian nah jadi kalau diripat seperti ini kan tersumbat airnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Tani Nusantara dimanapun anda berada kali ini admin Alhamdulillah sudah berhasil membuat pupuk organik cair yang mana pupuk organik cair admin ini sudah berusia 3 minggu ya oke bagi kalian yang mungkin sebelumnya belum menonton Cara pembuatan pupuk organik cair, kalian bisa menonton videonya di sini, ya. Oke, pembuatan pupuk organik cair itu kemarin menggunakan ini, ya, dicampur M4. Untuk tahap selanjutnya, kita akan menggunakan pupuk organik cair ini. Bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk, ikuti terus tutorialnya pupuk organik cair ini. Jangan lupa sebelum digunakan kita kocok dulu. Dan ini untuk keamanan dari tangki yang kita gunakan, kita perlu saring dulu pupuk organik cairnya dengan menggunakan saringan seperti ini ya. Jadi fungsi penyaringan ini Supaya tangki kita tahan lama, ya, tidak tersumbat oleh pupuk. Nah, seperti ini, kan? Ini ada endapan-endapan pupuk. Ini perlu kita saring, ya. Kita disaring, kita campurkan ini ya, Ajinomoto, yang mana ini adalah tetes tebu. Tetes tebu itu ab, bagus sekali atau efektif sekali untuk pemupukan ya, kita campurkan secukupnya aja. Oke. Kita aduk ya, kita tinggal pengaplikasian. Oke, okay. belum kita melakukan uh, pemupukan dengan aplikasi kocor, admin akan memperkenalkan tangki sederhana. Pem apa namanya untuk mengkocor Pengaplikasian kocor Terbuat dari jirigen ya Atau kalau orang-orang Jawa bilang Kempu ya Jadi ini untuk lubang masuknya Admin gunakan Cukup sederhana ya aku dipotong gini ya Dan ininya juga menggunakan Tambang saja ya Ini untuk eh, Bagian Bahu tali jadi digunakan sandal bekas ini efektif untuk uh, menahan ini kalau tidak menggunakan bahan seperti ini bahan sandal bekas ini ini akan terasa sakit uh, tali ini ya ke badan kita ya makanya admin gunakan sandal bekas ini untuk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 Melakukan pemupukan kocor, namun nanti apabila seperti ini tanpa keran, disambung keran juga sebenarnya baik. Cuman admin gak mau ribet ya, admin lipat saja ini karena ini karet ya. Ini dilipat saat kita melakukan pengisian atau saat kita penyetopan dalam pengaplikasian. Nah, jadi kalau dilipat seperti ini kan tersumbat airnya. Oke ya. Yuk saksikan terus, saya eh, admin akan memupuk cabai yang berusia 10 hari setelah tanam ya. Oke takarannya ini nanti, ini kan tangki ukuran 20 liter air, nah jadi kita gunakan eh, pupuk organik cair atau pupuk apapun. Jangan terlalu besar ya dosisnya untuk pupuk organik cair yang admin akan gunakan ini Takaran atau dosisnya pada tangki ukuran 20 liter air yang admin gunakan ini Admin hanya menggunakan dosis 200 ml atau 200 cc ya sahabat tani semua seperti ini ya tuh ya tidak tumpah ya kalau menggunakan keran pasti kempunya lebih hebat lagi